Baik, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wa Berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini. Di Aglaum Jaya, teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay. kali ini kami akan membuat namanya uh, box soft touch. Soft start box. Uh, komodinya seperti ini. Langsung saya dekatkan saja, teman-teman. Oke. Okay. Ya, seperti ini teman-teman Baik teman-teman, ini komponennya seperti ini Ini soft start yang sudah jadi, kit-kitan seperti ini uh, Soft start itu komponen utamanya sebetulnya ini Dan ini uh, Ini apa namanya uh, Penjeganya seperti itu Uh, Earlynya, kemudian boxnya kami buat seperti ini. Eh, kami cari yang seperti ini. Oke, okay. ini nanti sebagai outputnya. Di outputnya nanti cabung dengan ini, teman-teman. Oke, okay. yang lupa seklar. Ya, kalau teman-teman mau pakai screen juga bisa pakai screen. Oke, okay. langsung, teman-teman. Oke. Okay. Ini nanti sebagiannya ada di di atas seperti ini langsung kita tandai, teman-teman. Tutup belu, kemudian kita tandai. how <laughs> you Oke teman-teman ya, uh, karena ini uh, banyak cukup ringan, bahkan sangat ringan, jadi uh, kami menempelnya di tembok, hanya ditempel pakai uh, double seperti ini ya. Kalau lebih seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Kami sengaja tempel di sini untuk mempermudah. Uh, Orang, orang ketika mau menonton TV langsung aja ditempel teman. Oh Kurang lebih di sini ya teman-temannya. Ya pasang aja begini cetek. lah Kemudian ini kami ya, hmm? mau di sini nanti di sini. Gini. Oke, ininya ke stop kontaknya kami jumper dengan yang di atas ini. Bisa langsung Bisa langsung dari YouTube? Ya? Bisa. Nanti kalau sudah beli alatnya langsung bisa dari YouTube. Itu alatnya darat? Kan? Bukan masih. Ini masih untuk mengatur strumnya Biar tidak apa ya tidak langsung tegangan tinggi gitu Tulu. Ini masih mengatur Apa uh, Ininya Apa namanya dah Wah ini Nembung ke sini teman-teman. Ya. matikan dulu. Skem dulu biar tidak panjang-panjang. <tuk> Oke, teman-teman. Sudah kami kasih ya. Seperti itu. Kurang lebihnya, teman-teman. Oke, kita coba. Ada bunyi begitu. Coba ke TV ya. langsung Oke. Ini antenanya, boosternya, booster televisinya. Ya, cari dulu ya boosternya di sini, kurang lebih ya, kemudian untuk televisinya ya ya Kita lebih begini ah coba oke oke aman Seperti itu teman-teman Ini Coba siaran ini. Ini ya. Oke teman-teman Kurang lebih uh, Box of start-nya seperti itu Oke Demikalah yang sedikit dari game ini Semoga berbapak dunia Baik teman-teman kami akhiri bagi taufik bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh